Halo selamat pagi Ya hari ini kita mau jalan-jalan liburan -jalan ke Lembang Nah jalur yang kita tempuh akan menuju ke lewati patro Dari Pantura nanti masuk ke arah Hargolis Oh ya kita start dari kandang haur Lebih tepatnya daerah Karanganyar Nah ini kita sudah masuk daerah patro, nah, masuk untuk menuju ke arah Arglis. Oke okay, kita udah nyampe Arglis, sekarang menuju ke arah Subang, lebih tepatnya daerah Kecamatan Cibogo. Jadi kita lewat Mekarwaru dan Matarwaru Gantar. Let's go. oke kita udah sampai di daerah jembatan penyeberangan cipali oh, total cipali daerah banter makarwaru kenapa kamera yang jadi miring ya oke ini di pertigaan dah ya, kelihatan deh oke kita lanjut saja Kita udah masuk ke wilayah Subang. Dalam lampu merah kita ambil kiri. Hmm. Kalau kanan itu, kalau nggak salah menuju ke Polres Kota Subang. Ya, daerah perbukitan sudah mulai kelihatan dan hawanya juga udah mulai terasa dingin. Untuk uh, suasana lalu lintas hari ini lumayan lenggang ya, nggak ada hambatan, mungkin karena masih pagi. Penjual oleh-oleh di pinggir sepanjang jalan sudah mulai kelihatan, uh, terutama khas yang dari Subang itu nanas ini juga kebun teh, kita sudah masuk ke wilayahnya oke, suasana yang adem lalu lintas yang lancar benar-benar liburan kali ini pasti akan lebih seru ini masuk jalan baru, yaitu jalan satu jalur untuk Meminim meminimalisir kemacetan ketika libur panjang ya ini lumayan jadi kepadatan bisa terpecahkan karena ada jalan baru satu jalur ini cuacanya udah mulai mendung semoga aja nggak hujan ya Oke kita lanjut lagi oh iya tujuan kita ini kita mau uh, menuju The Castello kita mau lihat-lihat pemandangan di sana yang udah uh, terkenal pema punya pemandangan yang sangat indah dan punya banyak buat sewa foto oke okay, kita rehat sebentar untuk makan siang uh, kita rehat di warung pinggir jalan Hai Afika Viket tadi muntah-muntah, mungkin karena jalannya yang siap-siap. Ya, uh, kita minum es kelapa dulu biar segar. Untuk di sepanjang ini, warung-warung pinggir -warung jalan atau warung lesehan banyak kita jumpai atau temui. Nah, kebetulan kita milih lokasi ini karena view-nya pemandangannya bagus dan tidak terlalu juga jauh juga dari jalan. Oke okay, Afika, oh Afika langsung minum es kelapanya segar. Kelapa mudanya benar-benar enak tuh, kelapanya benar-benar masih muda banget. Ya Am, um, oh iya, jarak yang kita tempuh dari kandang Horin Ramayu sampai sekarang di, nyampe di daerah kebun T itu kisaran dua jam setengah. Nah jasa naik kuda satu orang itu kenal tarif Rp30.000 nah ini Avika mau nyobain naik kudanya, kalau yang naiknya dua orang berarti terhitungnya Rp60.000 harusnya jangan sampai salah tangkap atau salah dengar soalnya saya juga tadi tak kira itu satu kuda itu Rp30.000 ternyata yang naiknya dua orang terhitung juga dua orang berarti dua kali Rp30.000 jadi Rp60.000 untuk rutenya turun ke bawah dan juga Nanti balik lagi ke atas. Nah, ini sepanjang jalan kita disuguhkan, berada di tengah-tengah kebun teh, kiri ya kanan dengan pemandangan yang indah dan suasana yang sejuk. Wah, wow, Afrika berani sekali, ya. naik kuda ya. Wow, hebat! Oke, okay, dadah, Afrika, habis tunggu di sini ya. Oke okay, kita lihat-lihat dengan suasana yang pemandangan yang segar dan sejuk ini sambil menunggu Afika datang. Oh, Afika udah datang. Sekarang untuk menuju ke atas lagi. Halo Afika, Hai. Berani ya Afika naik kuda ya? Wah, wow, mamanya ngejar-ngejar kudanya. Oke, okay, kita next. Selesai makan sudah menuju dekat stelo Dadah. Wah, rumah istananya sudah kelihatan tuh kastil Sebentar lagi kita akan sampai. Ya, itu dari sepanjang jalan udah terlihat ya bangunan atau istananya yang megah itu. Cuaca yang mendung, semoga aja enggak hujan pas kita keliling kastil nanti. Oke okay, pintu masuk ke Castello sudah terlihat jadi total perjalanan dari ramayuk lebih tepatnya kandang haur sampai sini itu kurang lebih dua jam setengah atau tiga jam dengan suasana lalu lintas yang lancar dan kecepatan yang standar oke okay, dadah